Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Para pemirsa video channel saya Jawa Kawedar, Selamat berjumpa kembali Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Pilar manusia dalam kehidupan sehari-hari Pilar manusia dalam kehidupan Yang pertama itu ada manunggaling kawulo kelawan Gusti. Kemudian, yang kedua, sangkan paraning dumadi, dan yang ketiga, memayu hayuning Bawono Manunggaling kawulo kelawan Gusti, pengertiannya adalah menyatunya Gusti di dalam hidup kita, ibaratnya seperti curigo manjing rongko. Rongkong manjing curigo, istilahnya itu seperti majikan dengan pelayannya Pelayan atau pembantu selalu mengutamakan majikannya apa yang menjadi kebutuhannya Jadi contoh umpamanya setiap pagi si pelayan tadi selalu menyiapkan Makanan serta minuman sesuai dengan selera majikannya Tanpa harus disuruh karena sudah mengerti tugasnya Begitu juga dengan sang majikan, juga sudah tahu apa yang dibutuhkan pembantunya. Itu yang dinamakan manunggaling kawulo Gusti, atau bisa saya ibaratkan seperti curigo manjing warongko, termasuk warongko manjing curigo. Kemudian tentang sangkan paraning dumadi, hakikatnya manusia itu dari mana dan mau kemana. Ini Sangkan Paraning Dumadi yang menjelaskan tentang keberadaannya manusia di dunia ini. Kehidupan kita ini ada di alam Matyo. sebelum hidup kita yang sekarang ini ada alam purwo, kemudian hidup yang akan datang namanya alam wusono. Sebenarnya roh kita mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali. Karena hari ini kita dalam perjalanan fase tengah-tengah Karena sebelumnya sudah ada Sesudahnya nanti juga ada Maka ada alam Purwo Matio dan alam Usono. Atau bisa saya namakan Babar, Beber, dan Bubar Maka kebiasaan orang Jawa Hidup ini diibaratkan hanya mampir ngumbi. Artinya sekarang ini kita sedang menempuh perjalanan menuju suatu tempat. Kemudian berhenti di salah satu warung untuk minum. Lamanya orang minum di warung itu seperti apa? Paling-paling hanya sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Untuk menuju ke suatu tempat yang menjadi tujuan kita tadi. Artinya dunia ini bukan asal kita, juga bukan sebagai tujuan kita Maka jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan Karena kalau kita jadikan tujuan, artinya kita sudah keluar dari jalur sangkan Dumadi. Maka ambillah secukupnya yang ada di dunia ini sebagai bekal dalam perjalanan kita Nelmu Sangkan Paraneng Dumadi ini memang rumit untuk dipelajari dan tidak bisa dikejar pakai akal atau pakai pikiran. Ini harus dihayati. Jadi ini dokumen yang tidak cukup dipahami saja. Ini harus direnungkan untuk paham, untuk gampang, tetapi di atas paham kita juga harus bisa merenungkan kalau sudah kita renungkan maka jalankan dan lakukan itu. Nah, di sini kita akan menemukan pencerahan kemuliaan. Sama halnya seperti kita membaca kitab-kitab. Kitab itu ya dibaca tetapi setelahnya harus kita pahami, juga kita renungkan makna yang tersurat maupun yang tersirat. Sama dengan sastra-sastra Jawa ilmu seperti ini yang disebut sastro ceto. Sastro ceto itu tidak ada tulisannya. Jadi kita membacanya dengan realita kehidupan. Artinya kehidupan kita sehari-hari ini adalah sastro ceto. Kasedhan jati. Kasedhan jati itu isinya tuntunan hidup dan mati yang sempurna. Maksudnya kita harus melenyapkan ego kita. Melenyapkan diri kita, melenyapkan keinginan kita. Tidak hanya itu saja, tetapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Kalau orang Jawa bilang, perbuatan orang seperti itu disebut orailok. Atau perbuatan yang akibatnya negatif. Karena ini nanti bisa kualat Misalnya kita memanggil orang yang lebih tua. Hanya dengan memanggil namanya saja, ini disebut jangkar. Ini namanya ora ilok. Pokoknya kita tidak sopan dengan orang tua. Itu kan nggak pantas kalau kita hanya menyebut namanya saja. Apalagi orang itu mempunyai derajat pangkat, atau mungkin umurnya juga lebih tua dari kita. Jadi, ora ilok ini levelnya lebih tinggi dari benar dan salah. Maka jangan memanggil orang tua atau pejabat hanya menyebut namanya saja. Ini ora ilok dan bisa kewalat. Ini semesta kosmologinya Jawa, kenal ora ilok sama dengan kewalat. Kewalat itu kalau ranah hukum, itu seperti hukum karma. Maka hati-hati, jangan menyakiti orang lain atau mengkafir-kafirkan orang, menyesat-menyesatkan orang, mencaci maki orang. Kalau orang yang dikafir-kafirkan tadi hatinya sakit, dan sakit hatinya tadi berdampak negatif, Anda akan menjadi kewalat. Karena doanya orang tersakiti itu tadi akan makbul. Bisa balik ke orang yang ngomel-ngomel tadi. Itu namanya kewalat atau buah daripada perbuatan. Kemudian yang namanya memayu hayuning bawono. Sering sekali saya mendengar kata-kata memayu Hayuning Bawono, terutama bagi kalangan para spiritual. Apa sebenarnya memayu Hayuning Bawono itu? Apakah memayu Hayuning Bawono itu mudah dan segampang apa yang kita ucapkan? Memayu Hayuning Bawono itu memperindah keindahan dunia yang sudah cantik. Maksudnya memberi makna dalam hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah. Maka berilah makna yang lebih indah. Dalam serat diwonagari Bawono itu dijelaskan sebagai wadaing dumadi. Dan isining Bawono itu asal usuling dumadi. Bawono itu ada dua dalam pemahaman spiritual, yakni Bawono Ageng atau Bawono alit Bawono Ageng adalah Jagad Gumelar dan Seisinya. Sedangkan Bawono alit adalah Belegering Manungsa, Manungso Seisinya. Kedua-duanya ini dinamakan Jagad Ratsaisine atau Makrokosmos dan Mikrokosmos. Memayu Hayuning Bawono ini diawali dari kata-kata memayu dan hayuning. Ini bermaksud merawat juga menjaga sekaligus melindungi dan melestarikan. Ini pemahaman secara umum bagaimana dengan pengertian untuk diri pribadi. Memayu adalah ngabdi sariro dan reresik budi. Hayuning adalah mengabdi tujuannya menjaga hidup dan melestarikan hidup yang menghidupi. Memayu hayuning bawono adalah memperindah keindahan dunia. Maksudnya memberi makna dalam hidup. Hidup ini sudah bermakna dan sudah indah. Berilah makna yang sebenarnya, yang lebih indah. Jadi menurut saya sebelum memayu hayuning bawono ageng, coba dahulukan kita memahami dan merawat diri sendiri terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Pahami tentang kabur Sangkan Paraneng Dumadi. Dari situ, kita mengerti asal-usulnya dan menghormati siapa saja yang jadi perantara kita ada di Bawono Ageng ini. Dari sini, kita akan tumbuh pemikiran menjadi dewasa. Setelah dewasa, kita mengerti tentang unggah-ungguh, Totokromo dan tepos Teposliro. Ini semua sebagai bekal perjalanan hidup. Karena kalau saya berbicara bahwa dewasa itu nyata. Nyata di dalam berpikir, nyata di dalam berbicara, dan nyata dalam berkaya. Jangan hanya cuma katanya. Kalau nanti semua tergantung kepada katanya, artinya kita semua masih ngambang. Mohon maaf, kalau kita mau jujur, kadang-kadang tiga hal yang saya sampaikan ini suka meleset atau berubah dari perencanaannya awal. Atau... Pemikiran, perilaku manusia yang seperti inilah yang berhubungan dengan aksoro Jowo 20 dan sandangan 12. Di sini fungsi dari 12 sandangan aksoro Jowo, karena aksoro Jowo 20 itu terbagi menjadi dua perangan. Yang satu aksoro yang 9 ini yang tidak bisa dimatikan oleh aksoro apa saja, sedangkan yang 11 bisa disandangi. Sandangan di sini bukan pakaian yang dipakai oleh manusia pada umumnya, melainkan sifat gusti yang moho las aseh, yang mengasihi semua dumadi. welas AC itu hubungannya dengan roso. Ketiga nyata tadi adalah hasil matenge roso dan pangroso. Jadi tidak mencela-mencela kalau orang Jawa ngomong dalam penerapannya. Kemudian, memayu Hayuning Bawono Ageng. Ada apa di dalam Bawono Ageng? Sehingga kita timbul pemikiran untuk memayu Hayuning Bawono. Di dalam Bawono itu ada tiga yang harus kita pahami. Yang pertama, ada langit. Posisinya ada di atas. Kemudian yang kedua, ada hidup dan kehidupan di tengah-tengahnya. Dan yang ketiga, ada bumi. ...yang ada di bawah atau yang kita injak setiap saat. Yang di atas dan yang di bawah punya tugas menghidupi yang di tengah. Begitu juga sebaliknya, yang di tengah punya kewajiban... ...untuk menjaga serta merawat... ...baik yang ada di tengah-tengah juga maupun yang ada di bawah... ...termasuk yang ada di atas. Kemudian, saya lanjutkan. Apa hubungannya hayuning bawono kita sebagai manusia dengan ajaran daripada Eyang Semar. Eyang Semar selain menjadi abdi atau pamomong, manusia di tanah Jawa ini juga punya kewajiban memayu hayuning bahwono atau mengawasi mubah musiknya alam yang bakal terjadi. Dalam laku spiritual, banyak yang menjalankan dengan cara mengadakan upacara yang dilengkapi dengan berbagai macam sesaji antara lain sesaji yang terbesar yang terbesar adalah sesaji raja suya. Sesaji ini biasanya dilakukan oleh para raja pada zaman kerajaan. Kemudian dilanjutkan dengan sesaji yang antara lain sedekah bumi atau mungkin itu sedekah laut. Apa sih makna dari sesaji atau sesajen atau sajen ini? Sesaji berasal dari kata Se berarti tunggal, dan aji artinya ajaran yang luhur. Jadi bermakna ajaran tunggal untuk menembah kepada Tuhan yang kita luhurkan. Ini diwujudkan dengan bahasa rupa, bukan bahasa sastra. Bahasa rupa dalam sesaji seperti tumpeng, nasi gurih, dengan ingkung ayamnya, jenang, golong, dan lain-lain. Ini mengandung makna serta mantra yang sangat sakral. Sesajen atau sesaji ini juga masih dijalankan sebagian besar masyarakat di tanah Jawa. Sesaji ini bisa dilakukan secara bersama-sama atau secara individu menurut kepentingannya masing-masing. Sesaji ini diadakan semata-mata menginginkan kedamaian dan keseimbangan antara alam dengan manusia. Biasanya ini dilakukan para penganut ajaran Jawa, dipayana atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini semua merupakan bentuk rasa syukur karena masyarakat secara umum hidup sejahtera selalu berdampingan, murah pangan, juga murah sandang, gemah ripah, loh jinawi. Jadi ada juga yang dilakukan oleh para petani dengan cara sedekah bumi dan sedekah laut Ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan para pecinta budaya Karena apa yang dilakukan semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita Kepada penguasa bumi juga penguasa laut karena kita menyadari Kelangsungan hidup kita ini berkat hasil dari bumi dan sebagian dari hasil laut. Hasil bumi dari para petani, sedangkan hasil laut dari para nelayan. Ini semua dilakukan supaya ada keseimbangan antara alam dan manusia saling memberi, saling mengasihi, sehingga tidak terjadi kisikan yang menimbulkan bencana. Maka dalam cerita pewayangan saat tengah malam atau wanciladri ada yang namanya guru goro Yang namanya guru goro ini pasti ada bencana. Maka di saat guru goro itu peran eyang semar sangat dibutuhkan untuk menghibur para satria yang diemongnya dan bisa memberikan pencerahan untuk perjalanan yang akan datang agar selalu eling lan waspodo. Kemudian, dalam situasi yang sekarang ini, alam sedang bergejolak. Ini menandakan manusia sudah mulai melupakan jati dirinya. Banyak masyarakat yang sudah meninggalkan ajaran dari leluhurnya sendiri. Ini semua karena budaya nusantara sepertinya sudah tergerus. Oleh budaya-budaya asing, banyak orang Jawa yang sudah melupakan budayanya sendiri. Kita tidak menyadari selama ini apa yang kita makan dan kita minum Semuanya berasal dari mana Ini semua adalah pemberian dari perut bumi Nusantara ini Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pilar-pilar manusia Terutama bagi para penganut budaya yang berhubungan dengan budaya Jawa maupun budaya-budaya yang lain Khususnya tadi budaya Nusantara Mungkin ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian Saya mohon maaf Semoga bermanfaat Sekian Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi